Suatu ketika Abu Nawas melakukan perbuatan yang membuat Sang Raja marah, di mana Abu Nawas mengacak-ngacak barang yang ada di istana, entah apa sebabnya. Sang Raja Harun al-Rashid merasa geram atas perbuatan Abu Nawas. Sesuai peraturan yang dibuat oleh Sang Raja, bahwa apabila ada rakyatnya yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, harus diberikan sanksi. Namun Sang Raja sadar akan kecerdikan Abu Nawas, dan Sang Raja juga merasa Abu Nawas banyak jasanya untuk kerajaan, sehingga untuk memberikan sanksi kepada Abu Nawas harus dengan cara-cara yang membuat Abu Nawas tidak merasa diberikan sanksi. Sang Raja ingat, bahwa Abu Nawas paling takut dengan seekor beruang. Sang Raja memanggil Abu Nawas melalui prajurit kerajaan, dan Abu Nawas pun merasa bahwa panggilan itu adalah pemberian sanksi atas perbuatannya. Abu Nawas... Kamu bersiap-siap untuk menemaniku berburu ke hutan. Perintah sang raja dengan sedikit rasa takut. Abu Nawas menjawab, "Baik, Yang Mulia, kita akan berburu seekor beruang, dan kamu akan aku berikan kuda yang paling lambat larinya." Lanjut sang raja, Abu Nawas dengan sedikit mengerutkan keningnya karena merasa aneh. Dia menjawab, "Baik, Yang Mulia." Tanpa menunggu lama, pasukan pun mulai bergerak menuju hutan. Di tengah perjalanan awan terlihat mendung. Walaupun belum turun hujan, sang raja bertitah, Abu Nawas, apabila nanti turun hujan, jangan sampai kamu kebasahan, nanti kita bertemu pada saat makan siang, karena raja tahu bahwa kuda yang ditunggangi Abu Nawas lambat larinya. Abu Nawas menjawab, baik yang mulia. Baru saja Abu Nawas menjawab, suara gemuruh hujan turun di belakang mereka, sontak saja pasukan sang raja dan sang raja memacu kudanya secepat mungkin meninggalkan Abu Nawas. Sesampainya di tempat teduh, sang raja dan pasukan berhenti untuk makan siang. Walaupun seluruh pasukan termasuk sang raja basah kuyup di guyur hujan. Namun sang raja dibuat heran karena Abu Nawas tidak mengalami basah kuyup, seperti tidak tersiram hujan. Setelah mereka selesai makan siang, raja pun mengajak pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Namun kali ini, Abu Nawas diberikan kuda yang sebelumnya ditunggangi sang raja. Lagi-lagi rombongan dihadang mendung dan hujan pun turun. Karena Abu Nawas menunggangi kuda yang cepat, maka Abu Nawas meninggalkan rombongan Sang Raja. Lagi-lagi Sang Raja dibuat kebingungan, melihat pakaian Abu Nawas kering seperti tidak terguyur hujan, sementara lagi-lagi rombongan Sang Raja basah kuyuk. Dengan rasa penasaran, Sang Raja bertanya kepada Abu Nawas, kenapa pakaianmu lagi-lagi kering seperti tak terguyur air hujan, wahai Abu Nawas. Sementara kami dengan seluruh rombongan basah kuyuk terguyur air hujan. Dengan wajah tenang dan sedikit kedengaran lucu, Abu Nawas menjawab, Maaf yang mulia, bukan saya tidak terguyur hujan, namun ketika hujan turun, seluruh pakaian saya saya lipat dan saya duduki, sehingga terhindar dari hujan. Dengan mengerutkan kening, Sang Raja terdiam dan lalu menggelengkan kepalanya, sambil bicara dalam hati, memang Abu Nawas ini manusia cerdik dan banyak akal. Dengan cerita ini, kita diberikan gambaran bahwa manusia yang mau berpikir dengan tenang dan tanpa menggunakan emosi atau nafsu akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang menggunakan nafsu tanpa berpikir. Kisah ini menjadi legenda di kalangan kaum muslim bahwa ada seorang Abu Nawas yang memiliki seribu akal. Bagaimana pendapat Anda? Berikan pendapat Anda pada kolom komentar agar menjadi motivasi untuk kami. Terima kasih.